Hello Dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Dan hari ini kita kembali semula Di dalam game ini yang bertajuk Born of Fear Ini adalah part 2 Okay jarang-jarang aku buat video sambungan part 2 Tapi hari ini kita sambung lagi game ni Dan kita akan pergi Ke rumah dan hari ini Kita akan habiskan game ni Tak apa-apa masa Let's go Tu dia kan oh, oh Oh Oh No no no Ramai ya Sekejap, sekejap, sekejap. Wow. Come on, come on. Yes. Okay. Aku dah tak takut dengan dia. Get a newspaper, okay. So, aku rasa. Seperti biasa lah kan. Aku memang selalu rasa pun. Uh, aku kena ambil ni kan. Letak baby crib. Okay, let's go. Baby crib dah lah, Tak boleh sprint now. kalau panjat ni. Kita masih lagi mencari bintang Bintang, bintang Berkelipan Alright Baby crib, baby crib Selalu baby crib bukan dekat tempat rumah-rumah Dekat dengan bilik ni ke? Bilik baby, bilik Ya yeah. Bilik bedroom Main bedroom Tiga Masa dah kita. Okay, So, newspaper lagi tiga kalau ada. Oh, ni rifle. Bang, bang. Oh, God. Aku kena transfer ke rifle ni. Wah! Reading, reading glasses? Tak tahu. Kau ni buat kejut je. Okay, rifle bawa ke atik. Any newspaper? Okay, newspaper. Aku rasa ada satu tadi aku missing. Newspaper. Tu nampak aku dekat luar aku nampak? Ya Allah... Bhai. Ya, kita bawa rifle ni pergi attic je. Aku lupa game ni dia dia suka jump scare random. Okay. rifle dah kat mana? Ah, uh, rifle dah kat mana? Aku macam familiar je attic ni weh. Macam ada satu game horror tu sama je attic dia. Okay there we go. Uh, okay Soal kabar dah letak uh, so so ya, Aku still tak faham tu Apa benda dia ni Dia macam Setiap family yang dia duduk kan eh? Dia macam kait Dia berkait dengan semua tau Alright So aku rasa aku ada 3 dalam inventory aku Dan On the way nak naik tadi Ada satu soal kabar Tak silap Oh, tak? Oh, dah cukup dah? Yahoo! Oh, ada suatu akabar kecil. Ada suatu akabar besar. Yeah! Macam mana siak? Oh, my God. Sekejap. Aku takut. Aduh. Keluar, kanan-kanan, ujung. Okay. Luar. Kanan Kanan ujung sekali Alright Tapi ada tu Macam mana? No? Aku nak masuk rumah ni dulu eh Alamak Dia patah balik tak? Kalau di batal balik aku memang terpaksa di tapat balik gue. Ah! Buka, buka, buka. Okay, okay, oh, okay, ah, ah, ah. okay. Toys away, okay. So ini dia macam Dia macam bagi tahu Kat setiap budak lah Aku rasa dia ni macam Kontrol budak lah Okay ah, Makan budak Uni oh, box Oh wow Aku dah transfer ni lah Masuk etik Okay sebelum tu Kita Wai Kejut aku Apa dia cakap dengan budak Aduh nama-nama budak aku. Thought apa semua kan So tu pinggan, pinggan lagi Toy Nyanyak Nyanyak Sabarlah orang nak kutip benda lah Janganlah marah Pinggan Ya pinggan lagi dua So cukup lah. Settle Guys Mudah Save dulu Alright Mudah nampaknya Okay new bintang Eh Ais krim boleh, yeah. boleh boleh Boleh boleh Ais krim Ya Jadi Sally ni memang control Control ni tu Control semua budak So aku dah settle 110 So sekarang The only key Aku kena settlekan 107 sahaja Lepas tu aku dah boleh belah Pergi 117 Aku takkan buat yang lain tu Sebab aku rasa tak ada masa kalau nak buat Okay, rumah depan, rumah depan. Let's go. Let's go. Here you go. Oh, masalah muka dia macam tu? Masalah muka dia macam tu? Oh, lampu tak tutup. Ada apa-apa kotor ke? Oh, ada jalan rahsia lah sini. Oh, tak adalah jalan rahsia pun. Okay. Eh, eh. What the heck tu? We? Apa benda siak? Ada tangan pula. Alright, kita pergi basement dulu. Alright. Swiss lampu dan juga meng ni apa? Wait, what? Jangan apa ni apa? No, no, no, no. No, no, no. What? Underground? This is where edges from North Here Hair resident fraud It was the headquarter For operation to sell influence force Agents to keep the area up Wait what? What? Jom-jom-jom sabar-sabar Kita Masuk tu satu lagi kita settlekan dulu mission Oh my god si apakah tu I like, satu, I like satu Swiss I like satu Swiss Oh sini banyak kotor lo. Okay. Oh banyaknya kotor Bilik kotor ni Right ni lah Swiss Okay Weh ada ping weh Dia orang main ping apa Right Settle uh. again, Oh ada, ada baby ke Kenapa muka dia tukar jiwan hitam weh Uh, clean dirt of the alamak ada satu dirt kat mana tu alright satu dirt tu kita akan cari kemudian hari sebab aku tak sabar nak pergi bawah ni so let's go tak apa aku dah safe so kita akan pergi bawah ni kita akan tengok apakah misteri yang ada di bawah ni dia kata ni oh, habis lama Sally so let's see apakah habis lama ni apa maksud dia Okay, so sofa jalan dia straight forward je ok ada jalan belah kanan pula dah weh ok ada kelibat meremang sikit lah oh, ada pintu boleh masuk no entry no removal media player aku kena cari tape kalau nak dengar cerita dia apa yang aku ni mayat weh Ya ini macam eksperimen Resident Evil tapi bukan zombie yo. Diorang macam eksperimen. Apa manusia punya perangai kot. What the heck mess up gila weh. Game ni mess up. Eksperimen ni mess up. Semua mess up. Dengar aku aku sekali mess up. Okay. Tadi aku nampak ada orang melintas. So. Dia pergi belah sana rasanya. Yap. Dia mungkin nak tunjuk something What the heck we Oh ni base lama kan Ya yeah. yeah. Takpe korang tak payah dengar full Aku akan ringkaskan uh, okay? So so technically Orang yang bekerja kat sini Macam bekerja kat facility lah So dia orang kena ikut je apa yang Apa yang uy, Hi Apa yang Boss dia orang suruh buat Lampu apa lah ni? Lampu neon apa lah ni? So dia orang ikut aja lah. Woi cantik aja. Apa ni? Five merah. Apa maksud dia? Lima. Oh ikut turutan gue. Dia orang tes sebab dia orang nak wujudkan satu AI yang memang perfect. Punya apa tu Oh Kena ikut turutan So biru Kuning Hijau Pink Merah There we go Guys Kita Menuju ke dalam lagi Ah, Jumpa dah tempat komputer dah Safe What the heck is this place we dia aku nak bercuci rumah ni Oh orang ni Dia orang kontrol Nibu ni buhu Get code. 5192. Okay. 5192. Wipe drive. Wah, aku padam semua. Wow. 5192. 5192. Jangan lupa. Oh no. Banyaknya jalan. Sekejap. Aku tak habis explore lagi lah oh, bawah ni. Ini tempat tidur, maknanya ada orang kontrol lah. Ya, tempat tidur, tempat mandi semua ada. Yap. Wow. aku padam semua hard drive je lantak ah. Biar semua data hilang. Oi! What the what? Suni so, bilik tadi ke? Yang ni bilik tadi kan? Yap. Selalu banyak simpang Satu kos Oh ni setiap rumah eh What the what Ya okay, Aku rasa dalam bawah tanah ni ada semua Ada semua uh, Apa Ni apa Oh ni tadi tadi. Ada semua Apa dia punya kot Ataupun dia punya tip Ya yeah, kau tengok macam mana dia orang bergerak Daripada satu family ke satu family weh Bapak lah. This is kind of messed up. Aku sesti kena cuci lagi satu ni. Aku sesti kena cuci lagi satu kotoran. Tak jumpa lagi mana kotoran dia. One more kotoran. One more kotoran. Ah, uh, Berapa dirt? Satu lagi kotoran. Ya Allah. Mana pula kotoran ni? Oh ni dia. Danzo. Danzo. All done. Oh no. Oh no. Oh no. Depan aku buat dia juga. I'm dead. I'm dead. I'm not dead. I'm not dead. Woo. There we go. Safe. Alright. Ah, aku kat rumah mana ni? Apa benda aku buat kat dalam rumah ni? Oh, kena tolong dia. oke. Okay, okay. okay. Eh, hey, dia berjoget tu. Oh. Yo. Berjoget pula ni eh. Dia kata realty free tu. Eh. Oh. Macam hey. nah, dah Enjoy. Okay, bagi dia enjoy tu. Dah mati biar dia enjoy. Aku tengok rumah dia ada apa lu. Ada origami. Okay, aku dengar bunyi. Aku tak bunyi apa. Ni box siapa ni? Mari kita baca. Wide awake. You back for your life. Family. Commit yourself. Aegis tu lah. ages ni bunuh je tu. Oh, dia kena ikat tu. Wah, dia mati dengan tikus weh. Bapak lah kejam. Gila ages ni. Dah. Sonok. Yeah. Let's go Cool Danzo Kita tolong Walaupun Dalam perjalanan Kita tolong Rumah-rumah eh, lain okay? Kita tak tolong rumah Yang hujung ni lah 108, 109 Sebab Dia tak ada dalam laluan aku Pintu tak boleh buka Masuk ke sini tak boleh Ada Oh Interact Gold star Oh Keletak ke Okay yes Woo Wah oh, There we go Kena letak bintang punya Okay aku nak cepat je sebenarnya Aku takut Kita terkantui Okay safe, safe, safe. There we go Alright Final save Ada senjata Ada sniper tak Sniper apa Boleh aku menembak Woi Am I supposed to Is jump scare? No it's a robot Tapi dia tengok aku Siut Terkejut aku gila You don't do that man ki okay, diaje terbuka. Biar okay. Right. So, jom pergi atas. Oi! What the heck we? Ya, yeah, I don't care, I don't care. Wah, banyaknya patu kat sini. Eh, rasa hilang. Muak. Wow! Oh, dia pindah, okay. Kalau macam tu, kita pergi. pergi oh, banyak pula tingkat bilik ni ni mansion besar eh? okay. game ni dia selalu buat benda-benda yang yang kita tak expect tak expect tau oh. okay, kita buka pintu Wah! ya Allah apa benda siak merangkak pula tak habis-habis dengan kejutan okay, kita terus. oh hilang tadi kat atas tu okay, sepatutnya aku terkejut tu tapi aku sekarang macam tak, tak, tak sabar dah nak nak sampai perhujung dia. Sebab aku tahu dah dekat. Bilik merah. Yap. Oh, yeah. I found you. Sally. So ni kau But punya that, kepala ke? Kenapa aku nak bebaskan dia? Why do you have the, your other version of yourself? Free of you, ya Ya, Sully ni. Ya, ini yeah, AI ini lah kan. So, so kira AI ni di well conscious ah. Okay. I had Ya kesian juga dia ni Dia ni macam dipergunakan Sebab dia ni robot je kan Orang nak perfectkan dia okay, Ada option Ya dia tak pernah bunuh boy kan Dia cuma bila kita tangkap dia tak bunuh Dia suruh kita buat kerja sekolah We ya aku, aku memang dapat rasa inside pun inside yang dia ni in tak jahat pun heart. sebenarnya Dia manusia yang jadikan dia sebab nak perfectkan dia kan So dia kau bayangkan Aegis ni dah bunuh tiga tempat eh termasuk uh, kejiranan ni dia dah bunuh Semua orang eh semata-mata untuk eksperimen dia of course it is. What So aku nak bebaskan dia ke? Ya aku rasa aku bebaskan dia kot. Be human, Sebab alang halang kan aku dah da selamatkan semua orang. Aku dah tolong semua dia pun macam macam waifu juga. Okay Ah uh, okey, I release you. Okay aku ah fuh, uh, aku tak tahu mana satu aku nak buat anyway Ah uh, aku bebaskan dia, tapi aku macam tak suka dia, tapi EJ kejam so siap aku akan release. Aku akan release dia. Okay. Aku akan rilis Oh tu choice lagi like satu okay, Kita rilis Ya yeah, so Aku, aku dah rilis Mampus lah Mati dia ni Lelaki ni Dia Mati aku rasa Sekejap So journal kita bagi tau apa Complete mission Yup Komander tak happy I believe Kalau kita code kan Kalau kita dapat code ni uh, Okay huh? So aku rasa maybe code tu lah Ending yang elok sikit kot Tapi kita tengok dulu macam ending ni Yup Dah Dagara. dah, dah, agak dah. Aegis ni memang jahat lah Ok Sally Sebab Sally released. ni tak bunuh sesiapa pun Ya Sally lari Jay, traitor, Tapi kita matilah Ok Ini Komander Command. oh, tu Komander software First job tu Sacrifice yourself 2 out of 3 Oh Ini untuk baling Kalau baling ke sini boleh Pak Oh ni bunuh Okay Nah ambil Ya yeah! There you go So yang core ni macam native. Congratulations agent. Thanks to you there's one less monster in the world. Come back to base. It's time to celebrate. Yeay, mati. Oke. Okay. Kita coba, kita coba. Kita tengok yang ni pula. Report on operation okay. Mari kita tengok. Agent J has completed the task assigned to him dutifully. The buffer Sally has been destroyed as planned. What ni banyak lagi tempat yang <coughs> dia akan bunuh <coughs> kan. Aku cakap kat korang guys, aku takkan pernah give up. So aku kena buat semua request which is lebih kurang je request dia. Okay. So aku memang takkan give up. Kita akan dapatkan ending yang secret ending ni. So kena buat semua request. Nanti binatang ni akan spawn. Dan kita cakap dengan binatang ni. OJ, oh, is that you? So ni maybe kawan dia dulu kot kan. Oh mak dia. Oh my god. This is sad we. Alright. I've been looking for you mom. You connect me after work one day. Oh they connect me. Oh mak dia kena colek. Jahat 2 ages. Lepas dapat surat. Oh, okay. Tak mana tahu. Dia bekerja je. Challenge modifikal. Oh, ni macam dia kena brainwash lah kan? Ya. Yeah. So, dia pun matilah. Okay. Okay. Ya mati ya. Semua orang kena bunuh ya. Dia baru tahu Yang semua orang kena bunuh Karakter kita ni bangang tak Aku tu Okay Baru tahu Lepas dah baca surat kan They just want me to destroy it Ya yeah. Apa ni seli tu Dilahirkan Bukan Untuk membunuh kan I love you mom Okay So kita ada option lain Iaitu option 5192 Let's go We got this man We got this Please Let me go I don't wanna die Baiklah Okay Aku akan buat Setiba so masanya guys Untuk kita ni 5 1 9 2 Enter There we go Bebaslah Bebaslah wahai Sali, Bebaslah Bebaslah Oh Kena tekan ni Bebaslah Yup yep. Bye bye Sali. Kita akan jumpa dia di luar Settle So aku akan hidup bersama-sama dengan Sully Walaupun dia maybe akan bawa aku ke tempat lain Dah siap portal dah guys Alright Dah siap portal Uh, Ini ini Sully yang sebelum-sebelum ni Generasi yang sebelum ni So dia generasi yang keberapa ni? 8 Wow Yap. Mari kita ikut Yeah Let's go Woo! True ending oh, Only true ending Ya diorang tak jumpa aku data. pun Badan muka destroyed too from what we can gather, Agent J disabled the somehow restoring the buffers tahu to aku teleport powers. ke mana dia orang yang from cipta it benda itu it. dia orang yang hilang ages, lake ridge prison experiments it appears that he managed to access our data center and delete anything related to the experiment he then destroyed any backups on site. Doktor tu kena field. kena bunuh eh Padahal kita yang padam semua data, data tu plan, Kan dekat bawah tanah Ya yeah, itulah dia True ending 3 per 3 So itulah dia Born in Fear Very very interesting game Aku ujung, -ujung dah macam Hilang mood sangat nak main game ni Sebab dia banyak buat benda-benda yang sama je korang mesti tak nampak punya dalam video uh, Sebab nak menuju ke hujung tu dia macam kita dah rasa terlalu drag sangat And, Tapi overall story dia best Mula-mula misteri aku tak faham apa langsung pasal Sali. Ujung-ujung aku dah start tahu dah bila aku dah start baca dokumen Yang problem aku tak tunjuk pun Aku dah start faham Yang rupanya Sali ni adalah benda yang dicipta Tapi Sali ni dia tahu yang sebenarnya dia bukan dibuat untuk jadi jahat And ages ni yang pergunakan dia So salah semua salah ages Sali tak bersalah Aku rasa trending tu It's kind of good lah kan Tapi kita masuk ke dunia lain Tapi kita dah tak ada siapa-siapa Mak kita dah mati So itulah dia Born into fear So kalau korang suka dengan video ni Macam biasa Tengok dah padam lampu Korang like Comment Share Subscribe Game ni interesting Aku boleh borak panjang Pasal story game ni Tapi aku malas Okay aku dah ringkas kan So kita akan jumpa lagi Dalam video akan datang Selamat menyambut bulan Ramadan Assalamualaikum dan 拜拜